Guys, nah kali ini kita jumpa lagi guys, ya, masih bermain di Starlight Princess, guys, guys. Atau Mirna, ya. Kita bawa model seratus ribu aja, guys. Nah di sini kita masih pemanasan lagi, ya. Putar putar aja putar putarnya di bed 800, guys. Ya. Di putaran 10 kuek. Nah semoga aja kali ini kita mendapat kan profit dengan pola kita yang terbaru ini Jay. Nah, tonton aja guys ya Simak aja nih yes. Oke, okay, belum ada nih tanda-tanda Tanda-tanda skaternya guys ya Belum ada tanda-tanda skater Nah, disini sudah habis ya guys ya Putaran 10 pick-nya kita udah habis Langsung kita jaskan di back 2400 Di pola 10 ya guys ya Di pola 10 kita jaskan cuy Semoga aja kita mendapatkan GP Paus JP ya. GP yang mantap-mantap JP mantap. nya ya guys ya Atau kita bisa mendapatkan Max Link ya Semoga aja sih yes. Dan di putaran 10 Turbo tidak ada ya guys ya Nah kita langsung gaskan tanpa pikir panjang Libet 4800 sih yes. Libet 4800 kita gaskan sih yes. Eh, tiga nah. Untuk pola ini kita menggunakan 30 quick aja ya, yes, ya. 30 quick bintang 2 guys. Okay. Yes. 10 10 30 yes. Polanya ya, yes, ya. Oke, okay, 2 skater masih belum mau ya, yes, ya. Nah, 3, masih kurang 1 yes, ya. Yang baru datang nih yes, ya. yang baru datang jangan lupa like, komen dan share ya, Yang belum subscribe, ayo dong dibantu-bantu subscribe-nya lagi dong. Nah, untuk support kita terus ya, yes, ya. dan aktifkan loncengnya c. Berkelan mendapatkan info Seputar olah terbaru dari kita yes, ya atau atau updatean terbaru dari channel kita ini yes. Oke Dua scatter ya. masih terus dan si selalu kita tinggal puluh ribu yes. Mantai, calam. Nah, ya. Pantai, malam dan ya nah. Kan? Baru kan nih bilang yakin aja cuy Langsung kita dikasih kali 20 nih cuy Di luar Full nih go guys Mampus Matahari pecah juga lagi cuy Mantap bintangnya juga cuy Memang GP kita Baru juga ya eh, kan Dibilang ya eh, kan Semoga aja ya eh, kan Pecahannya sampai 90-an eh, yes, ya puluh 90 ribu pecahannya dikali 20 puluh eh. ya Lanjir lah ya, langsung dapet kita cuy, ya kan lah hari ini guys ya Ikuti aja polanya, yes, ya guys ya Kalau kalian pengen ikuti polanya ya gak apa-apa cuy Oke okay, 1 juta guys ya, modal satu ribu gitu kan Up 1 juta guys ya 1 juta lebih nih cuy kan Dapatnya di luar nih ya. Bukan di dalam ya Hampir 2 juta, cuy. Langsung saja kita matikan, ya, sebetnya, ya, kan? Eh, betnya. Putarannya kita matikan. Dan kita turunin ke 1.200, cuy. Langsung kita saja, nih. 50 auto-spin cinta 1, guys, ya. Catat, tuh, guys. Mati polanya 10, 10, 30, dan 50, ya, sih. Nah, kali 13, nih. Mantap, nih. Mantap, cakap. Lagi, dong. Nah, gitu, dong lagi, nggak nah, mau deh guys ya, enam puluh ribu dapat super big, udah lumayan ini guys, udah udah besar lah kita untungnya ini, sih. ya guys ya, berkali-kali lipat ini guys, oke okay, hampir dua juta nih guys, ya tau kita hampir dua juta nih, guys ayo dong, nah gitu dong, lagi pecahannya mantap, nah, ayo dong, lagi, nah kali dua puluh guys, dua puluh ribu, puluh ya guys ya mega kita guys, dapat mega lagi kita guys, dah 2 juta nih guys, dah up udah sampai, udah ya. sampai 2 juta dengan modal satu seratus nih guys ya. Untuk kalian yang yang pengen main guys ya, ayo langsung gaskan aja mainnya kan guys ya. Tapi gunakanlah uang kena tahun kalian guys, jangan menggunakan uang pokok kalian ya guys ya. Untuk bagnya Ya, apa ini sih? Sesuai kan aja dengan saldo kelan sih, ya kan? Jangan nafsuan lah, ya kan? Nanti nafsuan sekali spin, ya Hilang nih. Hahaha Karena ya, <guruh> yes. Oke Sisa 25 spin, nih Oke kalau kita berkurang ini aja ya, ya Karena kita putar-putar manja, ya Setidaknya, kita udah profit lebih, nih ya, Lebih dari andal kita ini gitu ya. Mantap nih pokoknya ini. Nah, lagi pecahannya mantap. Lagi dong. Coba sekali dong ini Mirna mau ngasih ya. Coba aja tadi kali itu nih pala itu ceyan. Masuknya besar kita itu guys. Ayo dong scatter dong di bet segini nih lumayan juga cuy. Kalau kita dapat scatter kan ya. taramai 120 kalau dapat bet segini ya Lagi. Nah, itu dia. Dua lagi. Nggak ya, mau ya pin, ya. Sisa 10 spin nih Kali aja nyantol ya kan. Hampir aja itu satu lagi scatter cuy. Oke, lagi yuk. Aduh ini kayaknya nih tempat ya, ya, bermain kita nih memang gacor sih nih guys ya. Hacker nih guys ya, memang gak salah pilih tempat bermain kita nih guys. Nah, ayo dong Situ, spin nih. Kita satu satu kali kan guys. Oke, di sini putarannya habis. Hmm. Kita tambah aja lagi guys ya, 50 spin ya, 50 auto spin manual apa otomatis Ya aja yang ini, -ini memang bakalan dapat, ya. biar nama-nama saldo kita Oke, okay, kita ke lagi nih, guys. Nah, ini kita tinggal sambil ngopi, ngudut pun kita enggak apa-apa sih. Udah berkali-kali lipat, kita dapat ini, guys, ya. Prof, hmm, profitnya modal 100 up ke 100 juta 100 ml, 100 ml, hampir 2 juta lah ya, ml, 2 juta 100 yes. Oke okay, birunya itu mantap ini ya nah aduh lagi ditapa lagi sketernya tuh tiga lagi ya tuh intinya sabar cuy jangan lakuan kalau udah profit kayak gini, gini turunin aja ya turunin aja jangan dinein lagi bednya kalau dinein lagi bednya bisa-bisa rongkat kita gitu, ya. ini di tipsnya ya kayak gini cuy nah profit ya turunin lagi cuy nih okay, masih belum ada ya guys ya di ya di 1200 masih belum ada ya guys oke okay, mantap dua lagi skater aduh kagak mau cuy nah aduh anjir ya, kan Dapatnya sekian rinci dari awal sampai akhir ini. Nah nih satu lagi yuk Ayo dong satu lagi. Aduh, incer, incer. Kita sudah wajar naik ya, incer nih ya. Memang kebiasaan coy. Memang tukang prank ini. Tapi sekali yang ngasih mantep kali coy kan. Oke, perkaliannya dong kasih. Nih, yuk, ayo buf, Ini udah full Ini ya, udah banyak Ini konek perkaliannya Aduh malas Skater satu doang Apa-apa hmm. Ini benar, benar. Oke okay, Kita lagi Oke okay, Belum ada yang pecah Nah tiga Kurang satu Mulu nih Skaternya kurang-kurang nih Ya Nggak mau ngasih deh nggak dikasih di luar ya kan nggak mau ngasih di... nggak mau... Nggak mau ngasih skater danin apa ya guys. pokoknya ini polanya ya sepuluh sepuluh tiga puluh lima puluh lima puluh ya guys ya oke okay, lah guys terima kasih nih guys ya yang udah nonton dari awal sampai akhir support terus channel kita ya guys ya dan berkembang lagi kan pantau terus Mana tahu ada dapat info seputaran terbaru ya guys ya dari kita ini ya. Ini cuma hiburan untuk mengisi waktu luang Anda aja guys. Jangan jadikan patokan ya yes ya untuk mencari uang jangan ya. Yes. Gunakanlah uang kalian cuy, dan jangan menggunakan uang pokok kalian. Ya sekali lagi aku minta maaf kalau ada salah kata ya guys ya. Oke, di sini udah habis ya, yes ya.